Agar Supaya tengok, tengok, tengok, tengok perkembangan daripada film ini. So, di sini guys, ada sebuah video yang dikirimkan oleh teman-teman sekalian dari Instagram maupun di kolom komentar. Di sini ada dari channel Ustadz Azhar Idrus Official. Nah, ini langsung saja di-subscribe guys, karena ini adalah official Ustadz Azhar Idrus. Jadi, channel beliau, channel resminya beliau, jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe-nya bantu beliau agar supaya istilahnya istiqamah dalam berdakwah dan kita semua mendapatkan pahalanya juga. Nah, di sini hukum menonton film Mat Kilau dan pakai busana Melayu Ustadz Azhar Idrus. So, saya sudah penasaran sekali langsung saja kita tengok videonya, guys. Let's go. Apa pandangan tentang film Mat Kilau menaikkan okay. semangat pengorbanan pahlawan Melayu? Apakah hukumnya menonton film Mat Kilau pakai baju busana pahlawan Melayu? Oke. Jadi, jadi ini pertanyaan daripada uh, netizen ya, dari jemaahnya. Bagaimana hukum menengok ataupun menonton filem mat kilau dan pakai busana Melayu? Okey, menarik sekali ya. Tentang menaikkan semangat, tak ada masalah. Betul. Supaya orang ingat balik kebangsaan kita sekarang ini lupa bangsa kita Allah. Nampak? Ha, lupa bangsa? Neng. Bila kita lupa bangsa kita maka tidak ada rasa kasih kepada bangsa. Allah. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Azar Idris ini memang sangat-sangat menyentuh sekali guys. Jadi kita lupa dengan bangsa kita. Bukan hanya Melayu, tapi kita yang lainnya juga ya kan. Banyak istilahnya yang lupa. Allah. Bila tidak ada rasa kasih pada bangsa, maka apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam kepada negara kita lantaklah. Janji kita lepas bayar kereta, anak boleh makan minum anak lagi. Ah batulah semangat ni daripada orang dulu lagi. Bukan kata zaman Mak Kilau tu. Zaman Raja Haji Fisabilillah. Dia mati tu mati mati dalam perang Sabil. Dapat gelaran Raja Haji Fisabilillah. Allah. Tahun berapa itu? Eh? 17. Neh? Tahun 1768. Okey. Di mana berperangnya? Di Tapok Haideri Geni Melaka Perang dengan apa? Tentera Belanda Dia datang daripada mana? Belum penyengat Selatan Riau Selatan Nampak? Riau Masya Allah Masa tu Belanda Mengawal Melaka dan sekitar tanah Melayu Penculoboh lah Penjajah Kita tak berperang, yang berperang Raja Haji Mari daripada Keperi, Kepulauan Riau tak menyerang Nah, setelah dia menenggelamkan dua kapal perang Belanda di Laut Riau bayang kapal perang Belanda ini dia punya meriam empat tingkat empat tingkat dan kapal tentera Raja Haji ini jadi perahu panjang menggunakan dua meriam di depan tenggelam satu-satunya pahlawan Melayu yang boleh menenggelamkan armada dua buah kapal besar perang Belanda Daripada perjalanan dari Betawi nak balik ke Melaka. Allah. Jadi dendam itulah. Kejolnya Raja Haji hampirnya berperang di tapak Henry Gini. Kapung, apa benda ni? <tuh> Teluk Mas, Melaka. Okey? Di situ terbunuh. Uh, Syahid Raja Haji. tangan dia memegang keris atau badi. Dan sebelah lagi memegang kitab Dala'ilul Khairat. Masa meninggal. Oh, Dala'ilul Khairat. Masya Allah. Itu juga hero-hero kita yang tidak didendang <tuh> Betul, betul, betul Mungkin ke depannya ya Untuk ke pengarah film juga boleh melihat Ataupun uh, banyak istilahnya yang ulama-ulama juga ya kan uh, Dalam istilahnya melawan Nah ini perlu juga untuk dibuatkan kayaknya guys Ini sangat-sangat menarik sekali Dan istilahnya semangat juang kita ya Semangat istilahnya di dalam dada kita akan berkobar karena kenapa di situ ada juga istilahnya "masya Allah". Kalau sudah ulama yang turun tangan ataupun ustaz-ustaz yang zaman-zaman dahulu, pastilah orang-orang yang memang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini juga sebagai dakwah kita agar lebih kuat lagi dalam keimanan dan ketakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, klik Google lah. Nama kena tembok dengan meriam pecah badan. Allah Allah ha, ini tanam akhirnya pemasyuri istrinya di pulau Wang Riau, arahkan tutera mari curi maya balik tanam dia Riau contoh lah, ah. semua benda pahlawan-pahlawan ini kerana apa? kerana mereka sangat kuat akidah mereka berpegang betul dah jadi bisa begini guys. Kalau kita kuat dalam akidah kita, dalam keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, maka senantiasa Allah akan melindungi kita. Allah akan menolong kita. Allah bagi pertolongan ya. Sebagaimana sejarah-sejarah yang kita pelajari dengan sejarah sirah Nabawiyah, perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi melawan istilahnya para kafir Quraisy, Allah Subhanahu wa taala yang langsung membantunya. Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya ya. Karena kenapa? Karena dekat dengan Allah dan memperjuangkan agama Allah. Jadi tidak salah Tok Gajah Mat Kilau dan para pahlawan lain yang sekarang kita berbincangkan, mereka semua keyakinannya sangat-sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Mereka menang, mereka bisa istilahnya melakukan hal semua itu atas izin Allah dan mereka juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akbar. Jadi buatlah film-film inilah alternatif daripada file-file mengaruk. Tak ada takde. Nih, kita tengok kita sayangkan bangsa Kita tengok kita jadi cintakan Betul. Nah, betul. Tanah air Itu bagus Lepas pakai pula pakai yang Busana, pahlawan Melayu Kita tengok orang oh, yang Melayu suka dia ya, Bukan binti Itu <laughs> nak Aku suka Tuh. dia lah. Baik pada pakai kot Kita mana pemimpin kita pakai kot Kot tu orang Eropah ke orang Melayu ah, Ada? Nah, Pakai masalah. kot mu bising Pakai pakaian Melayu mu bising akbar kalau kita pakai biasa gak bising, kenapa kalau kita pakai Melayu bising Hehehe. betul lah, ini sindiran keras kepada kita, istilahnya kita yang menjalankan, ya sesuai hati kita, gitu kan, kita juga istilahnya akan mengangkat dan ingin mengangkat istilahnya agar supaya jiwa kita ini merasuk gitu, ke dalam istilahnya apa yang kita tonton, seperti halnya Mat Kilau, film Mat Kilau yang mana kita, istilahnya, menggunakan pakaian-pakaian adat Melayu, dan itu pasti ketika kita tengok, "Wah, sama gitu, pakaiannya itu pasti akan lebih kuat ya, kimisterinya ketika kita menonton." Anak main tuh ni, tuh lah, pakai bow pergi tengok yang, udah pakai coat, pakai tie, bukan kita nak haramkan. Tiba-tiba pakai bus, pakai yang Melayu tak boleh betul. Ketika pakai kita macam orang barat, biasa saja. Tapi, ketika pakai Melayu, kenapa macam itu? Hai. Jadi, benda-benda keemih ini, kita tak suacara lah. Tak ada jadi kepentingan apa. Dia nak pakai busana Melayu, dia nak pakai apa, jangan ganggu orang sudah. Okey. Hak masing-masing. Bagi Betul. saya lebih baik daripada memakai pakaian barat kerana kita orang timur. Haa, nah, itulah lebih baik kita pakai pakaian timur daripada pakai pakaian barat, tu kan? Nak. Hmm. Allahumma sallallahu alaihi selesai guys, so itulah tadi hukum ya menonton film mat kilau dan pakai busana Melayu boleh boleh saja. Yang terpenting adalah kita Allahu akbar ya. Kenapa? Ya banyak sekali istilahnya saya juga akan uh, membahas tentang isu ya, isu daripada mat kilau ya tentang ada yang membahas tentang kerisnya, terus membahas tentang uh, tanjaknya. Saya tak paham juga lah, karena. Uh, yang dipermasalahkan sama mereka Kenapa harus menggunakan pakaian Melayu gitu kan Nah sekarang saya tanya Kenapa istilahnya Anda memakai budaya-budaya barat So itu sangat-sangat tidak logik juga gitu kan Jadi kalau menggunakan pakaian Melayu Ya sah-sah saja itu kan semua tergantung daripada hati mereka Mereka ingin menikmati suasana Mereka ingin ke misterinya daripada film itu dengan dirinya itu Langsung masuk seperti itu Menjiwai dan meragai ya, Seperti itulah guys Ya intinya adalah kita harus tetap istilahnya menjaga Kepribadian kita juga Istilahnya prinsip kita juga Jadi jangan pernah dengarkan olokan-olokan Ataupun ya hinaan mereka seperti itu Pasti ya betul Di video sebelumnya kita sudah melihat Dan membaca ya kan bahasanya yang ngomong kayak gitu itu biasanya jiwanya bukan jiwa orang kita. <laughs> Allahu allah naudzubillah semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga bangsa kita, tanah air kita, ya. Indonesia Malaysia bersatu selalu untuk melawan istilahnya kemungkaran-kemungkaran yang ada di muka bumi ini Insya Allah mulai daripada kita guys mulai daripada diri kita kita kuatkan akidah keimanan dan keselaman kita kita dekatkan diri kepada Allah Apabila ada kemungkaran, ada yang tidak baik, maka kita doakan. Kalau tidak bisa berdoa ataupun kita tidak bisa mendatangi mereka, lalu kita meminta kepada Allah, "Berikanlah mereka petunjuk." Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai, guys. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semua yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan salah daripada diri saya sendiri yang kurang ilmu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya, dan juga WA ya, Ustadz Azhar Idrus Official. Linknya ada di deskripsi. Jadi buat teman-teman semua langsung saja di subscribe Dan saya Bapak Dudri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh